Miliar, 2 miliar, 3 miliar Satu-satu-satu Kapan kayanya teman-teman Ya yang nonton channel saya ini Tidak lupa saya doakan Yang nontonnya full Sampai habis Tanpa skip Saya doain Uangnya bertambah 10 miliar Teman-teman Pusing ya, mikirin subscriber yang anjlok terus baru naik sedikit. Anjlok terus drastis, naik nice, jadi 120. Turunnya nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Turunnya belum, anjoknya 30. Nah ini nih, kita refreshing sebentar. Melihat teman saya ini bisa viral, yaitu tukang potong bawang. Ya, sedang mau bayangin katanya sih satu irisan satu bawang itu. Kali diiris, dia sambil baca sholawat. Bayangin udah berapa iris bawang yang dipotong? Nah, <tik> Oh, itu kan? tuh. <tik> <Yeah. tik> Aduh, sekarang ini peri Lihat oh. kan ya, dengan... Kita perasikan teman-teman nyangju kok walaupun kenyalunya panirongga netung kan saya ini aja jadi ustadz Harus beri rokok biasanya dia. desa bos. Tokong Juga campuran. Amodel sate pang. kan kacang. Lagi. ini jam jika segini jikannya bisa 6 ini lagi ini bulat lagi ini bulat lagi, lagi terakhir gitu. orang yang nonton juga udah 200 lebih udah nonton 200 lebih material tadi itu mendikam panas daripada hujan kalau hujan kadang orang masih tuh akhirnya masih masih kalau tukang kuburan mudah mudahan banyak yang meninggal ya sendiri kapan mati kalau oh, cuma empat lubang sepi. Kurang sakit, Kalau dokternya jantung ya jantung Kalau jantra kulit ya banyak orang penyakit kulit Doanya begitu hmm. Doanya baik Tempel ban itu Doanya apa? Pemudaan banyak orang bodoh Ya Allah Kalau lu doanya baik Caga baik untuk A-Nya. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini banyak duitnya biar pesan-pesan ini mani ya. Iya. Orangnya, Kalau orang, ya. punya dunia, orang, -orang yang punya duit, kenapa kalian nggak Semoga orang yang nonton, sampai full ya kan, ditambah 10 miliar ya kan. Bisa beli ya. <laughs> no, Tuhan dong-tuhan dong, untuk no, dong. A-Nya apa? Mudah-mudahan banyak kena nangis ya kan dia naik <laughs> Ambil baca solawat, udah berapa yang teriris? Ya, itu jumlah solawatnya. Itu dikikir. Jalan minggu, karena kalau bukan minggu makal sekolah Dengan ini kan cempur kepongki, kaya jenis itu Kau pakai minta non kumplain sih Oke lah, teman-teman. Begitulah tadi bayangin sebenarnya masih banyak lagi bawang yang siap dipotong. Bayangin satu plastik, satu plastik. Nuh, no. itu juga baru sedikit yang dipotong. Tadi masih barang masih melanjutkan akhirnya, karena durasinya Tapi kepanjangan. Teman-teman, jangan lupa, jangan bosen Nonton video saya ini Ingat ya, yang nonton full tanpa skip Video saya ini Tidak lupa, saya doakan Semoga yang nonton video saya full sampai skip Saya doakan uangnya ditambah Tos oh, pekanawata pak 10 miliar teman-teman